Yang penting bisa terhiburan mengari, suaraku ini sumpah Yang penting bisa dari dan mengarik. ku hanya datang ingin menghibur lewat lagu.